Noda Ku terlentang kesepian Luasnya samudera Terbangkit menghirup aroma Luar biasa Sengaja aku berjalan Melihat keindahan berdegup kencang jantungku tak keruan Biarku bebaskan lara yang memikul daku membuatku terpukul sesungguh Sungguh harmoni kan nada sayu di liang romamu seiring waktu senja berganti malam merindu bercanda dan tertawa bergembira sentiasa bergandengan tangan Melayang, layang Ku ternoda rasa yang tak mungkin ku lupakan Jiwaku bergelora di malam rembulan Mereka berkepingan dicoba keinginan Semuanya menjadi kenangan. Chuap, chuap, chuap, Ku ternoda rasa yang tak mungkin ku lupakan. Jiwaku bergelora di malam rembulan, mereka berkepingan dicoba keinginan, inginku simpan semuanya menjadi kenangan, Jiwaku so